Hello everyone and welcome back to my channel. So today we are going to unbox something really fun. I've been waiting for this since like a few months now. And the reason why I just bought it now because I feel like the price is going to be really high, manti. And for your information, I bought this for like one and a half times more than the actual price and ya yeah, ini adalah Converse Run Star Hike yang regular aku gak beli yang di JW Anderson karena itu udah banyak kw -nya. banyak select shop yang ngomong kalau misalnya uh, banyak toko yang bilang produk mereka asli padahal itu tier kalau aku nonton di Youtube itu ada tiga faktor yang bikin kenapa mereka bisa dinyatain KW yang pertama di solnya itu yang biasa konvers putih-putihnya itulah itu mengkilat terus yang kedua itu tulisan JW Andersonnya itu kayak di capnya itu keras banget padahal yang aslinya itu gak terlalu keras bener ya terus dari tali sepatunya beda terus dari solnya dalam dalamnya itu beda, itu ada videonya juga. Jadi mungkin kalau interested about yang JW Anderson mau lihat itu palsu atau asli, kalian bisa lihat di video di bawah itu. Dan for the real shoes ini. Aku sebenarnya udah lihat kemarin because I want make sure the size itu benar dan Jadi ini sepatunya kayak gini. Ini ya karena udah aku buka kemarin. And I feel like mau asli apapun ini semua nggak terlalu kelihatan di kamera. Cuman ini kayak nggak begitu rata karena ini tekukannya emang agak rancu gitu loh. Jadi nggak bisa terlalu rapi. Cuman overall ini kalau dari jauh nggak terlalu kelihatan. And then, this is the star Bedanya sama yang J.W. itu kalau yang J.W. itu Ininya bintangnya warna merah Tapi kalau misalnya yang regular itu Dia bintangnya warna putih Terus yang bikin dia beda sama yang J.W. sebenarnya cuman ininya sih Kayak ini Logonya Kalau yang J.W. itu ada warnanya Tapi kalau yang ini black and white Oh iya, lupa mau ngomong <laughs> Kalau misalnya ini warnanya putih tapi kalau misalnya JW ini, warnanya broken white. And they have like the logo over here. Tulisan JW Anderson gitu. Ininya juga... nggak mengkilat guys. Dan warna ininya pun juga... Beda. And on the back, ini sole lebih tebal. Ini beda sama sole converse biasa. And it has like the writing over here. And probably the biggest difference that you can see itu di dalam sini ya it has like the converse writing di dalam sini. Kalau misalnya JW ada kayak leather, and then ada stamp JW-nya di sini. Dan the biggest reason kenapa aku nggak beli yang JW Anderson di luar dari banyak kawainya. Sebenarnya bisa sih beli yang asli. Kalau misalnya nge balik ke harga aslinya Menurut aku, it's not that worth it Karena harga aslinya itu sekitar 160.000 won Which, harga Dimana aku beli sepatu ini Dan harga ini asli itu Sekitar 110.000 Korean won So With this price, aku udah Mau cuma dapet yang ini gitu. Tapi kalau misalnya yang Dibandingin sama JW yang asli itu kayak harganya kemarin tertinggi aku lihat itu 19.000 NT. Aku mikir kayak buat sepatu yang udah banyak kawenya Terus harganya udah di It's not really worth it. Kalau dibandingin sama harga aslinya Dan maksudnya ngapain juga kayak nge-brand gitu loh. Padahal sepatu yang reguler aja sama kualitasnya sama yang JW cuma beda stempel merek collaboration-nya doang and you cannot really see the difference so I think it's not really worth it buat beli yang JW and ya yeah, itu kenapa alasan yang akhirnya bikin aku kayak ya udah beli yang biasa aja karena aku udah mikir ini tuh udah Buat 6 bulan, awalnya aku nggak mau beli ini, karena Aku pikirnya sepatu ini agak Considered as an ugly shoes, kan And... Aku takutnya nggak terlalu cocok sama baju aku But, when I see orang-orang pakai and like Ternyata sepatu ini agak versatile Aku langsung kayak, ya udah beli aja <laughs> Ini aku yakin bakal jadi sepatu sejuta umat, tapi aku nggak tahu kayak length of popularitynya bakalan last for how long. A lot of stores mintanya itu kita downsized setengah ukuran dan itu buat aku sih bekerja. Aku beli sepatu ini di 230 ukurannya dan masih ada leg space di depan kakinya itu masih kayak normal gitu. To close this video, I'm gonna show you how it is in my feed. And if you like this kind of video, don't forget to like and subscribe to my channel. As usual, please wait for more contents from me because I'm not really a regular in posting. Yeah, we'll see what kind of videos that I'm going to give you guys next. And see you next time. 拜拜。